oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membahas soal jerat racik ah, jerat racik beburak kenapa berburak sering lepas waktu udah terjerat faktor dan penyebabnya yang pertama yang pertama ruak-ruak atau buburak yang sering lepas ini yang pertama yang ini ukurannya harus lima jari Wah. setelah itu pastikan tali yang ini harus betul-betul kencang kalau dia nggak kencang, nariknya ke atas otomatis dia lepas kalau ruak-ruaknya narik ke atas, dia pasti lepas setelah itu pastikan lagi di bawahnya ini tidak ada rumput-rumput atau ranting-ranting yang bisa buat nyangkut kalau dia nyangkut otomatis beburaka dia akan lepas Oke terima kasih Oke sekian dulu video dari saya salam youtuber babirah Ipul Kalteng mantap